Is it Baina? It's Baina. For the scores it moves. Beautifully done. And done. Villarreal menumbangkan Real Madrid dengan skor 2 1 pada pekan ke-16 Liga Spanyol di Stadion de la Ceramica. Villarreal pulangkan Karim Benzema dan kawan-kawan dengan tangan hampa. Pada laga ini, kedua tim mendapat peluang penalti. Sejak awal laga, Villarreal mengungguli Real Madrid, namun tak satupun gol terlahir di babak pertama. Pertama, tim kapal selam kuning lahir dari Yeremi Pino di menit ke-47 babak kedua. Madrid mampu menyamakan skor saat mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-57. Penalti itu diberikan setelah Par menganggap Beck juan fight dianggap handball Benzema menjadi eksekutor penalti tersebut Tendangan Benzema ke sisi kiri mengeco Kiperlina yang bergerak ke kanan Menit ke-61 giliran Villarreal yang mendapatkan penalti untuk handball Alaba Moreno maju sebagai algojo dan mengirim sepakan ke sudut kiri bawah. Skor berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Real hingga pertandingan berakhir, tak ada tambahan gol pada laga tersebut.